Apa kabar teman-teman hari ini? Baik Ci. Baik Ci. Ya. Hari ini apakah happy semuanya? Lumayan Ci. Oh lumayan. Bentar, teman kita lagi join. Harus happy ya teman-teman, sudah -teman? pertemuan kelima ini. Sudah makin lengkap materinya. Teman-teman kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik. Buat kami bisa tetap ada untuk berkumpul di G-Meeting ini. Hari ini kami akan membahas tentang form dan juga PHP dasar. Biar kami berkati kami. Kami bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan memahami materinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus hari ya. Amin. Ya. Yuk dibuka kameranya teman-teman. Silahkan. Kita dokumentasi dulu. 3, 2, 1. Buat teman-teman yang belum ngerename namanya pakai nomor kelompok, silahkan ya di-rename dulu. Buat nanti kita aktivitas. Oke, untuk materi, teman-teman silahkan Apakah ada pertanyaan dulu terkait materi pertemuan 1, 2, 3, 4? Silakan. Sudah dilihat materinya teman-teman. Hari ini belajar apa? Silahkan. Hari ini kita G. tentang form dan PHP. Tapi benar-benar basic banget ya teman-teman. Itu aja. Baik. Hari ini kita bahas tentang form. Ini adalah materi yang menarik karena kalau kita lihat website-website teman-teman dah, dah pakai glitch, pakai Replit seperti itu, itu ada formulir untuk registrasi kan ya. Nah, gimana cara bikin itu? Nah, itu tuh dibuat menggunakan tag form, teman-teman. Di tag form, ini ada yang perlu kita ingat-ingat. Biasanya saya sih suka kasih name, supaya nggak lupa ya. Silahkan. Kemudian method, dan action. Kalau yang ini nggak wajib, tapi biasa saya suka kasih name. Untuk setiap tag yang ada di form saya kasih name selalu gitu ya. Supaya ingat dan pada saat dipakai untuk di halaman yang server-side scripting, ini biasanya dipakai. Nah, metodenya ada dua macam teman-teman. Ada get sama post. Kalau di materi yang disampaikan, baik yang di kelas Pak Suleman juga sudah ada ya penjelasan apa itu get, apa itu post. Kalau teman-teman gunakan yang metodenya get, maka, setiap data yang teman-teman inputkan akan muncul di URL teman-teman, jadi kelihatan. Tapi, kalau teman-teman pakai pos, dia akan di-invisible, nggak ditampilkan seperti itu. Terus, kalau action ini nanti pas kita kenalan dengan PHP, ada sedikit contoh juga. Itu adalah halaman untuk pemrosesannya, jadi actionnya itu, atau URL-nya, atau link-nya itu ke page yang mana. Nah, itu dipanggilnya di sini. Kalau target sih ini biasa aja target yang biasa yang mau di halaman yang sama di tab yang sama atau di tab yang berbeda atau di frame yang mana itu gunakan atribut target. Jadi ini yang akan ada di tag form beserta dengan atribut-atributnya ini ya. Lalu ini yang pertama sih yang sederhana banget contohnya ya. Misalnya kita punya inputan untuk nama lengkap. Ini boleh teman-teman pakai tag label atau boleh langsung silakan aja. Yang di input adalah input time, inputan berupa teks. Jadi kalau teman-teman punya inputan atau formulir yang bisa teman-teman isi, nah itu sebetulnya dari input type teks seperti itu. Kemudian kalau yang bawah ini ini adalah tombol. Kalau tombol itu type-nya submit untuk kirim data. Kemudian value-nya bisa diganti oleh kita kalau nama tombolnya misalnya mau kirim, setuju, oke, okay, atau apapun. Nah ini teman-teman bisa ganti dengan atribut value seperti itu. Nah ini yang akan ada di di dalam form. Kemudian, nah ada yang namanya fillset dan legend. Ini sebetulnya nggak wajib tapi silahkan kalau mau untuk tampilan seperti ini, tampilan seperti ini teman-teman yang ini. Maka ini tuh menggunakan fill set dan legend. Jadi garis ini tuh dikreatnya menggunakan tag fill set, kemudian tulisan data karyawan ini di-create oleh tag legend, seperti itu. Saya balik ke yang sebelumnya lagi. Jadi ini bisa dipakai kalau teman-teman mau seperti ada kurungnya gitu ya, supaya ada kotaknya seperti itu. Baru silahkan datanya atau formnya atau inputannya ditulis di dalam filser tersebut. Terus ini ada atribut-atribut teman-teman, atribut-atribut yang ada di dalam input type text bisa juga dipakai untuk input type yang lain. Bisa dicoba ya. Yang biasanya selalu ada nanti kalau teman-teman udah pakai CSS harus ada atribut ID seperti ini. Kalau teman-teman pakai halaman seperti PHP atau ASP atau JSP atau yang lainnya, kita biasanya untuk ambil data dari inputan ini tuh butuh name, seperti itu ya dari atribut name. Kalau yang ini value data itu untuk inputannya, jadi kalau ada form seperti ini, dia udah ada isiannya. Meliana, ini akan muncul langsung gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman perlu petunjuk, biasanya kan suka ada tuh kalau di form form ya, isi dengan nama lengkap, isi tanggal dengan format apa, nah itu tuh dari atribut placeholder. Gitu. Kemudian setiap inputan itu bisa di-disable, kalau di disable berarti udah nggak bisa lagi uh, di ini ya, nggak bisa diapa-apain kontennya jadi agak blur gitu warnanya, agak abu-abu gitu ya. Kemudian bisa juga modenya dibuat read-only. -read. Jadi ditulis aja di bagian akhir ini. Di bagian akhirnya ada tulisan read-only. Berarti nanti text field ini atau inputan ini sistemnya dia read, hanya read-only. Seperti itu. Terus yang lainnya. Banyak pisan lah pokoknya kalau teman-teman buka w ya. Sangat banyak inputan itu. Ini saya catat yang biasa digunakan ada input type password ada input type password ini kalau teman-teman pakai maka inputan kita bukan teks biasa tapi dia langsung modenya seperti kalau kita nginput password di website ya kalau registrasi gitu ya masukkan password nah itu akan modenya seperti itu bulat bulat bulat gitu ya seperti ini di apa yang kita input, dia nggak tampil. seperti itu. Di input type password, teman-teman bisa atur panjangnya mau berapa. Di input type text juga bisa sama diatur. Pakai atributnya max length. Berarti ini isiannya hanya bisa 5 digit. Kalau lebih dari 5 nggak bisa karena sudah ditentukan. Kemudian ada atribut size. Atribut size ini buat mengubah ukuran dari text fieldnya. Mau berapa pixel panjangnya. Ini bisa dipakai juga di input type yang teks seperti itu. Kalau tadi ada disable dan read only, di sini ada lagi required. Kalau required itu berarti inputannya wajib diisi. Kalau nggak diisi, dia akan keluar notifikasi untuk minta diisi di required seperti itu. Kemudian, kalau teman-teman pernah lihat inputan yang agak besar, nah itu bukan input field yang dibesarin ya teman-teman tapi ini modenya adalah yang namanya tag text, text area ini bisa diatur berapa besar kolom dan rownya row dan kolomnya ini catatan saya aja sih teman-teman kemudian ada input type submit ini buat tombol ya bikin tombol submit value-nya bisa kita ubah misalnya namanya pengen kirim berarti kita nge-create satu tombol, namanya kirim. Seperti ini, kalau input type-nya reset, biasanya untuk tombol batal, Kalau kita pakai type ini, maka begitu tombol ini dipencet, semua inputan kita, isian kita yang sudah kita ketik di form tersebut, direset, dihapus seperti itu karena dia type-nya reset. Kemudian ada input type hidden. Ini enggak tampil sih. Kita buat seperti ini. Ada isiannya. Tapi ini enggak akan tampil di browser ya. Karena tipenya hidden. Terus. Saya pindahkan. Aksesoris-aksesorisnya juga. Kemudian ada input type number. Nah, Kalau tadi kan input type text mah. Anda mau ngasih. Huruf, mau masih angka, boleh aja, bisa. Tapi kalau input type-nya number, maka yang bisa diterima hanya angka saja. Jadi teman-teman bisa gunakan type-nya number. Kemudian dia bisa diatur nilai minimum dan maksimumnya. Bisa mulai dari berapa, terserah teman-teman, ditentukan di sini. Kemudian dia bisa loncat-loncat. Jadi kalau teman-teman pernah ada shopping cart belanja, belanjanya harus per... 12. Jadi per satu lusin gitu ya. Maka teman-teman gunakan atribut step supaya begitu inputannya. Mau beli 2 berarti tujuannya adalah membeli 2 dua 12. Dia langsung jadi 24. Seperti itu. Ini namanya step. Kemudian yang berikutnya input type range. Ini kalau teman-teman gunakan yang type range ini, dia punya bar seperti ini. Jadi bisa ditarik-tarik. Ini input type yang range. Nanti jadinya seperti ini. Lalu yang berikutnya ada input type file. Ini kalau ada file mau di browsing gitu ya, di browse kemudian diuploadkan kayak teman-teman kalau ngupload gitu ya. Nah, ini input type-nya file. Kalau teman-teman set multiple di sini, maka dia inputannya bisa lebih dari satu. Nanti dia akan muncul hitungan berapa file yang teman-teman upload lalu ini untuk tombol image kalau biasanya kan tombolnya hanya tombol biasa aja kotak gitu ya button biasa seperti ini nah sekarang tombolnya itu pingin dalam bentuk image teman-teman bisa pakai input type image seperti itu jadi nanti misalkan mau icon smile yang diklik nah ini boleh aja Dia ya, silahkan gambarnya ditaruh di sini sourcenya kemudian gunakan input type image jadi tombolnya Bagus, ini ya. Gambar dari gambar, lalu ada color. Kalau color seperti ini, penggunaannya teman-teman ini kalau dibuka, dia ada petunjuk warna dan juga angka RGB-nya. Jadi, itu input type color buat pilih nomor gambar, ya. Warna untuk pilih warna, kemudian ada input type depth. Ini untuk tanggal, selain date ada time juga ya, kalau misalnya hanya perlu inputannya waktu, berdasarkan waktu. Terus ini ada yang tersembunyi di bawah, week ya, Ada ini ada man. kemudian di bawah itu ada week. Nah ini ada week ya, date time, kemudian man. terus ada week. Ini untuk tanggal-tanggal. Kemudian ada date time lokal juga buat ngambil tanggal dan jam. Jadi ini adalah input-input type, input type, dan value-nya macam-macam yang bisa teman-teman pakai untuk membuat formulir. Tadi yang date itu yang ini ya, untuk tanggal. Kalau date lokal, dia akan tampilnya tanggal dan jam. Kemudian kalau ini time, ini ada month, untuk ambil berdasarkan bulan. Kalau ini berdasarkan minggu. Itu. Hari ini kita ada aktivitas ini ya. Jadi teman-teman kudu hafal Pemakaiannya di mana dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti berhasil dalam kelompok ya. Oke, saya lanjut lagi materinya. Nah, kalau inputannya ternyata pilihan, ada tiga jenis teman-teman. Radio button, combo box, sama uh, checkbox. Ini yang radio button. Biasanya kalau pilihannya cuma satu, hanya boleh satu saja memilihnya, kita pakainya radio button. Nah, kuncinya utamanya di mana? Saya ngingetin aja sih buat teman-teman. Ini di penamaannya. Jadi ini penamaannya harus sama, teman-teman. Nggak boleh beda. Kalau teman-teman beda, maka dia dianggapnya seperti hal yang berbeda. Maka bisa diklik dua-duanya. Ini kalau yang radio button. Jadi kalau misalkan pilihannya memang fix, hanya boleh memilih satu, pakai radio button, typenya radio, maka penamaannya untuk name-nya harus sama. Kemudian berikutnya checkbox. Nah, kalau checkbox boleh boleh banyak pilihannya teman-teman. Misalnya ini jadi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga atau tiga-tiganya dipilih silahkan aja. name jadi kayak gini. Justru kalau teman-teman buat name jadi sama semua, dia malah value-nya jadi nggak bisa diambil seperti itu. Berikutnya yang ketiga, yang ketiga ini adalah combo box. Kombobox punya dua jenis teman-teman. Ini saya bantu screenshot-kan aja. Kalau teman-teman pakai tipenya yang seperti ini, langsung select. Ini tagnya select ya. Tagnya select. Buka tutup. Kemudian teman-teman tulis option. Option ini adalah value-value nya. Ini web dasar, basis data, ERP ini adalah option-optionnya. Kalau yang ditulis ini kan teksnya ya teman-teman. Sedangkan value-nya sendiri yang ini, yang web dasar, basis data, sama ERP. Kalau teman-teman tidak buat size dan multiple seperti ini, maka dia hasilnya seperti ini tampilannya. Jadi begitu di klik, dia ada tampilan turun ke bawah, seperti ya, combo box. Tapi kalau teman-teman kasih size-nya 5 seperti ini, maka dia asumsinya punya 5 inputan yang ditampilkan. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Jadi dia size-nya 5 nah kalau ditambah lagi dengan atribut multiple seperti ini inputannya bisa dipilih lebih dari satu ini bisa di select ini bisa di select seperti itu karena menggunakan multiple seperti ini kemudian kalau yang combo box tipe yang bawah ini ini memang nggak kelihatan ya saya nggak screen screenshotnya screen nggak kelihatan dia punya dia bisa dikasih label seperti grouping gitu ya pakai tag-nya opt group Lalu teman-teman tulis label, labelnya misalnya pilih MK, maka ada tulisan untuk uh, kayak judulnya gitu ya. Pilih MK baru keluar datanya, web dasar basis data ERP seperti itu. Ini yang combo box. Jadi ada dua, dua cara nampilin mau seneng yang seperti ini, terlihat datanya terus teman-teman pakai scroll seperti ini atau yang turun ke bawah. Ini begitu dipencet baru keluar uh, combo boxnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya kita mulai masuk ke PHP-nya sedikit aja ya pengenalan di materinya sih sudah sangat jelas dan detail ya dibuatnya. Ini saya catat secara sederhana aja. Untuk PHP teman-teman bisa catat bisa tulis di uh, halaman HTML-nya atau teman-teman uh, punya file HTML, punya file PHP sendiri. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Yang pasti PHP ini jalannya hanya di server, di web server. Nah syaratnya buat teman-teman yang selama ini kalau kita bikin file taruh di mana aja, mau di desktop, mau di C, mau di D, double click jalan aja tampil hasilnya di browser gitu ya. seperti itu. Terus teman-teman kalau pakai uh, PS Code, maka teman-teman begitu pakai run saat di di nya dijalankan, maka teman-teman bisa dapat hasilnya. Nah kalau ini PHP kita udah bicaranya tentang yang server-side scripting. Server-side scripting. Berarti dia pemrosesannya dilakukan di web server. Nanti baru hasilnya ditampilin di browser kita. Seperti itu di HTML-nya. Nah untuk PHP ini teman-teman perlu install yang namanya SMPP. Kalau lihat di video saya, saya kasih link sih. Ya, ApacheFriends.org, uh, .org, itu buat teman-teman download namanya SIMPP. Itu untuk development environment yang dipakai ya. SIMPP. Di sini ada macam-macam. Kalau teman-teman pakai PHP, ini web softwarenya. Kemudian nanti kalau teman-teman uh, belajar basis data pakai MariaDB, teman-teman juga bisa dari sini. Jadi sudah pakai lengkap gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa pakai ini? Ini open source, teman-teman. Jadi, free, silahkan bisa dipakai, bisa diinstal dengan mudah, nggak susah, gitu ya. Jadi, nanti teman-teman perlu untuk install SMPP. Mudah-mudahan teman-teman udah lihat materinya dan sudah install. Lalu, setelah itu, teman-teman pastikan file teman-teman itu ada di htdoc, teman-teman. Jadi, buat yang belum install, nanti kita akan barengan bantuin gitu ya, kalau ada kesulitan. Supaya besok, kalau praktikum. Teman-teman buat soal PHP, teman-teman bisa lakukan itu. Bisa dapat tampilannya. Terus di PHP, dia selalu diawali dengan tag siku seperti ini. Siku tanda lebih kecil, lalu tanda tanya PHP. Dalam huruf kecil seperti ini. ya. Lalu nanti di akhirnya juga sama, ditutup oleh tanda tanya. Kemudian seperti ini. Itu pasti. Ini nunjukin bahwa ini kita pagi nulis codingan PHP. Terus kalau sebelumnya kita langsung aja ngetik biasa aja di body langsung tampil. Kalau di sini kita nggak bisa, kita harus pakai namanya echo. Kita gitu ya kalau di PHP. Echo kemudian teman-teman pakai kutip kalau ini bentuknya string seperti ini. Terus ditutup dengan menggunakan tanda titik koma. Ini wajib. Nah, echo kemudian apa yang ditulis dikutip diakhiri harus dikasih titik koma. Kalau enggak nanti error enggak muncul gitu ya. Kemudian kalau ada tag HTML biasa, teman-teman bisa pakai tanda echo itu juga, echo kemudian pakai kutip ini juga. Nah, ini tag HTML-nya akan kebaca. Berarti ini artinya setelah hello world kita akan kasih enter satu baris. Seperti itu. Kalau teman BR BR BR ya berarti sekian baris gitu. Ini yang sederhana banget, kan? Setiap kali kita belajar pengalaman, kalau bisa tampilkan "hello world", ya, gitu. hai dunia, saya bisa gitu ya. Saya bisa PHP gitu Saya belajar PHP itu terus. Kalau teman-teman butuh komen, waktu kita belajar di HTML, komen itu bentuknya seperti ini: tanda seru, strip, strip, tulis, strip, strip seperti ini. Nah, kalau di PHP, dia ada tiga macam: teman-teman bisa pakai garis miring, garis miring. Itu kalau cuma single row ya, satu komentarnya satu baris aja, atau teman-teman mau pakai tanda pagar seperti ini juga bisa, atau kalau banyak banget, kalau ini kan enak ya. Waktu itu kita kasih buka di sini, penutup di sini yang mau sekian baris juga asal buka tutupnya, ketahuan jelas di mananya, itu bisa jadi komentar. Nah, kalau di PHP silakan pakai bintang seperti ini, ini silakan tuliskan berapa banyak, tutup lagi pakai bintang garis miring. Kalau nggak ditutup nanti dianggapnya yang bagian bawahnya adalah komentar. Jadi harus dicek di mana tagnya dibuka, di mana tagnya ditutup. Kemudian yang dolar seperti ini, ini namanya variabel. Ya, Teman-teman bisa buat variabel. Variabel tuh kayak kita punya wadah gitu ya, kita nampung sesuatu. Di sini contohnya kalau punya saya variabel x, isinya saya isi 5, Kemudian saya buat lagi variabel y, isinya sepuluh. Nah, di codingan seperti ini kita bisa lakukan operasi-operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi seperti itu ya. Saya tampung dulu nih angka-angka ini di satu variabel, namanya variabel jet Nanti baru hasilnya saya tampilkan pakai echo. Jadi bisa seperti ini teman-teman penulisannya. Ya, cuma jangan lupa akhirnya ada titik diakhiri dengan titik koma. Kemudian ini proses perhitungannya. Kalau teman-teman hanya sampai sini saja. Ini nggak akan tampil karena PHP itu untuk menampilkan dia butuh echo ini seperti itu. Terus yang lainnya, misalnya ada variabel, saya isi dengan teks namanya pemrograman web. Pas saya mau pakai nama variabel ini, data yang ada di variabel ini, ya saya tinggal gabungkan aja. Nah, penggabungannya pakai tanda titik seperti itu. Untuk basicnya sendiri di PHP. Nanti mungkin pas praktikum kita bisa latihan-latihan juga ya. Seperti itu. Ini sih saya hanya ngenalin basic-nya aja. Basic-nya banget. Nanti lebih lanjutnya sih di pemrograman web 2 atau di web lanjut. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan. Jadi form dan kita kenalan dengan server-side scripting. Salah satu yaitu PHP. PHP itu singkatan dari hypertext Preprocessor ya. itu. Kalau nggak suka PHP, pakai yang lain boleh, pakai ASP atau JSP atau e, rail, kayak gitu ya, Ruby on Rails atau apapun. Teman-teman boleh pakai yang lain. Kalau ini pengenalan aja, kita pakai di PHP sih. Ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman? silakan. karena saya mending sekarang kita install dulu dari Apache XAMPP-nya. Gimana kalau kayak gitu? Supaya nanti kita begitu nulisin sesuatu, Anda bisa lihat hasilnya. Lagi install sih. Oh, di skin aja, Will, biar teman-temannya bisa kebantu. Oke. Okay. Nah, ini Willy lagi tunggu ya. Ini nanti pasti rekamannya ada ininya, ada installer yang baru banget. Ini mulai install, os oh, coba di oke -okay aja, kemudian next, next lagi. Nah, biarin aja nama foldernya SMPP, lalu next, next, next lagi, next lagi. Kemudian buat pembuktian udah jalan atau belum, teman-teman boleh tulis lokal belum final ya? Oh, belum final. Oke. Okay. Nanti kalau ngambil basis data juga sama pakai ini. Masih bisa dipakai lagi. Ih, belum tentu, Cik. Kalau basis datanya masih pakai yang versi itu ya? PHP itu harusnya nyebutnya PHP. <laughs> kalau PHP memberi harapan palsu, <laughs> PHP ya. Simepe juga bukan SMPP tapi Sam. Kalau gitu, ya. oke, kita tunggu teman-teman yang lain sambil install juga ya. Karena kalau udah filenya PHP itu nggak bisa double click langsung muncul gitu ya yang bisa sih di double klik tapi yang muncul tidak seperti yang diharapkan gitu. Kalau yang sudah PP harus jalannya di web server. Nah, SMPP ini salah satunya. Yang bisa dipakai untuk itu. Kalau yang sudah nyala berat eh sudah insta seperti David mungkin boleh start aja apa nya ya. Silakan dinyalakan. Hey. Hello, aja. I... Ini di finish saja Nah, ini teman-teman SMPP control panelnya. Jadi kalau sekarang sih kita butuhnya hanya yang apa aja. Kalau nanti teman-teman pas belajar basis data ya bisa nyalain MySQL-nya itu untuk MariaDB. Kalau sekarang sih pencet aja start sampai nanti nyala boleh dipindah ke yang layar browsernya enggak? Yang ini sih di close aja, di minimize, di minimize. Sekarang buka yang browser. Kemudian teman-teman ketik localhost 12 coba 127.0.0.1 satu enter nah udah nyala kalau seperti ini teman teman kalau udah ada dashboardnya teman teman biasanya taruh file di mana aja terserah gitu ya bebas tinggal double klik aja jalan kalau sekarang teman teman perlu kecek silahkan wheel kecek tadi kan installnya kecek ke drive c di c ada folder simpp yang ini will kemudian folder hte doc silahkan kalau misalkan mau buat folder dulu will di sini misalnya namanya web dasar gitu folder Grup kecil semua juga boleh jangan pakai spasi kalau bisa sih nah ini nanti diingat-ingat ya will berarti w-nya gede d-nya kecil d-nya gede Nanti teman-teman kalau mau taruh file php-nya di folder ini aja. Mau mencoba echo-nya teman-teman? Sekalian ya ada Willy. <guluh> Silahkan, Will, buat file php. Willy pakai apa? Uh, ini, pakai VS Code. Atau ya, ya. pakai notepad. S -S -S. Kalau pakai VS Code, foldernya kesiniin dulu, Will. Supaya nanti bisa langsung. Foldernya dibuat. Dulu untuk arahnya, filenya ke uh, htdoc yang tadi. Nanti diinget-inget, pas di-browsenya, manggilnya berarti localhost garis miring web dasar. LAT1.php, okay. uh, enggak usah will, asal foldernya udah ke-open sih. Ini, .tml, uh, .tml. Uh, Oh mau dicoba pakai HTML dulu. Boleh sih. Ya, bebas sih, Mau PHP langsung juga boleh. 1.php. PHP, ya. Silakan diketik. Hmm. Kita coba ketik. Siku lebih kecil. Tanda tanya PHP. Oh, ini live modding Enter enter agak banyak ke bawah aja supaya kita bisa tutup terus lagi William tiga, tiga enter mungkin nah baru tanda tanya siku tutup oke okay, silahkan Echo Hello World ini tanda kutip sih. ya betul spasi tanda kutip akhirnya titik koma diakhiri oleh titik koma ya silahkan di save iya eh, gimana Ki? sudah di-save ya? Sekarang kita ke htdoc ya. Eh, kok ke htdoc Ke browser, Will. Ke browser, lalu ketik localhost atau 127.0.0.1. Coba localhost aja, Will. localhost web dasar. Garis miring web dasar tadi nama foldernya web dasar, kan? At @the Nah, ini kenapa tampilnya kayak gini? Karena nama punya willy, filenya itu lat1.php. Kalau teman-teman pengen langsung tampil, di sini nama filenya itu index.php. Dia akan otomatis langsung munculin, begitu kita ketik localhost web dasar, langsung yang muncul adalah si file index.php. Index Kalau sekarang sih jadinya kayak gini, jadi folder. Gak apa-apa, silahkan dibuka aja, Will. Oke, nah ini sudah tampil ya, teman-teman. Tulisan hello world. Kemudian ini sudah server-side scripting, pemrosesannya di server. Kalau nggak percaya, teman-teman boleh klik kanan. View source, view page source, atau inspect element. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Inspect element aja mungkin ya, Klik kanan. Nah, di sini tampilannya tidak ada echo-echo-nya. Dia disembunyikan, teman-teman. Jadi yang tampil ke browser kita atau ke klien hanya yang sudah jadi halaman HTML. Tapi kodingan yang di server site-nya dia tidak ditampilkan. Sampai sini dulu deh, teman-teman. Oke enggak? Jadi jangan lupa install SIMPP-nya. Kalau udah nginstall, nggak dinyalain. kontrol panelnya, SIMPP-nya, Apache-nya enggak dinyalain. Dia nggak bisa. Jadi harus dinyalakan. Setelah itu jangan lupa file filenya ada di folder Htdo. Jadi kita kayak kerja di di dalam web server seperti itu. Ini kayaknya kita harus nunggu dulu teman-teman yang lain ya. Supaya bisa bareng-bareng. Kalau mau dicoba codingan yang tadi untuk kasih komentar, boleh juga, Wil. Silahkan. Yang lain silahkan kalau ada yang mau tanya ya. Pastikan uh, tidak lagi double click filenya. Meskipun kadang ada, kadang muncul, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Tapi kita sudah ngomongnya yang uh, aplikasi yang bukan client side ya, tapi server side seperti itu. Dan kalau mau komen boleh. Program ini dibuat oleh Willyandi, nah, boleh juga Garis Comment. miring, garis miring. Komen, oh. komentar. Ya. Yeah program ini dibuat oleh William di 13 Oktober 2021 boleh gitu. oh, oh, oh. <laughs> kan harus ada keterangan ya waktu itu ingat nggak Kak Muftah ya sudah pernah cerita hmm, kayak gitu atau mau pakai pagar juga boleh mau pakai garis miring bintang juga boleh silakan ini harus ada kunci tiap ada komentar kalau komentar bebas ya cuma kalau pakai garis miring eh pakai garis miring-garis miring atau pagar dia cuma bisa sebaris kalau lebih dari sebaris pakainya yang garis miring bintang, garis miring bintang. Ini maksudnya dua baris, bisa ke bawah? Ya, bisa di bawahnya ditulisin. Jadi ini ini mau bebas. aja Bebas aja, di -enter boleh. Mau enter tiga kali juga boleh. Di, pokoknya yang di dalam situ akan terbaca sebagai komentar. Jangan lupa bintang garis miring ya. Untuk penutupnya. Ini di bintang garis miringnya di... Boleh di bawahnya. Ya, seperti itu. Ini kalau dibuka di sini harus di-refresh atau usah? Boleh di-refresh. Kemudian tidak terlihat apa-apa karena dia komentar doang. Nah, nanti kalau udah dikasih tahu ada komentar seperti itu, jangan kebalik-balik sama yang HTML ya, teman-teman. Kalau di HTML kan yang siku tanda seru strip strip. Penutupnya strip strip tanda lebih besar seperti seperti Nah, masih belum puas juga A-nya Nempel. Nah, silahkan pakai ini, pakai gabungan antara titik sama spasi kosong di bagian ininya. Jadi bisa dimacam-macam teman-teman. Di bagian kalau di sininya berarti ini kan variabel nama dipanggil digabung dengan. Nah, Willy bikin yang begini spasi kosong. Ada stringnya sih. Ya. Pakai spasi boleh. Uh -huh. Terus digabung lagi. Kita nggak bisa otomatis soalnya. Kalau dia menggabungkan berarti harus pakai titik. Silahkan dilihat. Nah sekarang harusnya udah ada spasinya. Willy spasi A. Menarik ya teman-teman ya. Nanti CSS sama Javascript lebih menarik lagi. <laughs> nah ini benar ya. Jadi setiap teman-teman gabungin apa-apa-apa-apa silahkan pakai titik kalau di PHP. Ada pertanyaan dari teman-teman semua sebelum kita lanjut lagi? sejauh ini masih aman sih. Lanjut ya kak. Kemudian input input fieldnya sudah. Ini mas saya sederhana pisan. Pakainya input type text, kemudian name-nya saya kasih nama. Hasilnya nanti saya punya inputan seperti ini hasilnya saya punya inputan seperti ini, ya ini tujuan saya akan saya bikin ini. Kemudian di bawahnya saya pengen pakai tombol, ini yang tadi sudah kita bahas, input type submit. Value-nya saya kasih kirim, name-nya untuk uh, submit ini saya kasih kirim juga. Maka saya punya yang seperti ini. Teman-teman berhasil nggak kan nih bikin yang sederhana ini? Karena yang ini akan kita buat di PHP. Jadi, nanti kalau kita ngetik sesuatu di sini, misalnya Meliana, maka teman-teman akan bisa menampilkan datanya. Jadi, sekarang langkahnya adalah tadi kan sudah kenalan dengan variabel, sudah kenalan dengan echo buat nampilin. Sekarang kita akan gabungkan HTML dengan PHP. Jadi, buat dulu file HTML seperti biasa tapi kita save dengan nama index.php. Karena kan kita mau kerjanya di PHP ya, di server side. Buat, kemudian nanti pada saat kita mau ambil nilai dari inputan ini, kita akan proses itu di satu halaman namanya process.php. Jadi teman-teman silakan Kasih. buat formnya ya, itu buat sendiri bisa ya, Ke input type-nya. Terus udah gitu, kalau sudah berhasil membuat formnya, hasilnya kan kayak gini. Nah, kita baru manfaatkan action-nya diisi. Ini nanti halaman ini tuh diprosesnya kemana? Kalau saya sih ngeprosesnya ke proses.php. Kemudian metodenya, kalau di contoh ini saya pakainya yang get. Jadi nanti inputan yang saya tulis tuh muncul di browser teman-teman. Jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini nah ini kalau kita pakai yang uh, metodenya get kalau kita pakai yang metodenya post dia nggak akan muncul jadi silakan teman-teman uh, boleh coba get dulu nanti diganti post gitu ya nah di di proses nya apa sih yang di yang dilakukan si halaman ini dia tuh nerima inputan dari input teks ini input type text ini cara penulisannya saya tampung dulu di satu variabel ini saya kasih nama nama satu kemudian pakai dolar underscore get ini artinya kita mau ngambil dari sini kita mau ngambil dari sini ya. nama ini saya tulis di sini supaya inputan ini bisa keambil. seperti ini lalu saya echo tulisan teks terima kasih teman-teman kan tadi udah diajarin untuk ngabungin ya pakai titik Terima kasihnya ke siapa. Inputan usernya apapun bisa ditampilkan. Karena ini sudah ditampung di dalam variabel nama satu Seperti itu. Udah deh berhasil. Begitu kita isi datanya. Begitu kita isi datanya seperti ini. Nama satu, Ini yang ditulis di nama ya. Terima kasih. koma, Ini yang di variabel itu isian dari inputan user yang ini. Seperti itu, teman-teman. silakan dicoba ya. Sampai bisa diproseskan. Senang ya sekarang input sesuatu, muncul. Datanya sesuai dengan input Anda di user.